Tapi yang saya selangi di Indonesia itu semangat. Semangatnya luar biasa. Maka saya betah di Indonesia. Saya betah bahkan jatuh cinta Indonesia. Bahkan bangga menjadi rakyat Indonesia. Sambil kadang-kadang saya ke Arab menggunakan paspor Indonesia. Tidak pakai lagi paspor Arab. Saya ke bandara, antrikan imigrasi kan? Saya ikut jalur orang Indonesia. Sama jemaah ada rombongan.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 Sambil di bandara sudah kenal. Sakit sudah sering. Tapi Alhamdulillah, Wallahi ni'mat Indonesia. Berkat saya jadi warga negara Indonesia, anugerah ni'mat menjadi warga negara Indonesia, saya bisa ke Palestine.